Assalamu'alaikum sahabat bas, apa ya Ka'bah itu pusat bumi? Jadi kalau kita pernah lihat, lihat di internet, pasti akan ketemu kalau Ka'bah itu tempat paling terang jika dilihat dari luar angkasa. Tapi apakah itu cukup untuk membuat Ka'bah menjadi pusat bumi? Tentu bukan itu, tapi ini penjelasan dari Dr. Abdul Basit yaitu yang ada di Quran Surah ash ayat 7. Sebagian ulama mengatakan kota Mekah dinamakan Umul Qura, yaitu ibu kota Karena Mekah adalah pusat seluruh kota di muka bumi Darinya bumi itu dibentangkan Karena itulah Mekah merupakan pusat bumi Oh iya, Dr Abdul Basit ini merupakan anggota Majelis keajaiban ilmiah Al-Quran dan sunnah di Mekah loh Gimana? Mau mengunjungi Ka'bah secara langsung? Bisa ikut umroh bersama Bas. Umroh mudah, murah, dan sesuai sunnah. Oh iya, yeah, ada special voucher satu juta loh.